Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanggo Para Wargi, tulis lagi ya di channel channel kode, channel kode, dia semang andil, sebut saja mang andil. Keren mengaji, siap-siap mang Kita bahas uh, Smart school ya, dari exam premium ini. Apa ini manggil? search cocok oh. nih buat lembaga sekolah di dan yang ini ya yeah, lagi ini uh, file-nya udah saya share ini versi gratis ya dan nah, tentunya untuk versi gratisan ini uh, masih ada fitur-fitur yang kurang ini bisa langsung balik di dalam. Bisa. Badi, Badi, bisa. Uh, ini Badi, langsung di dalam. <tuh. tuh>. Ada di blog kode candi ubuyat. Ini demonya. Ini udah saya online kan. Nah, ini untuk settingannya. Pakai uh, versi lima titik enam. Terus untuk empat, oh. ayuh, aplikasi ayuh, Smart School ini, eh, ini Silahkan diaktifkan yang Ionkubloader Ionkubloader Kita cek dalamnya ya ini ada nah, kan uh, navigasi login admin login bk login siswa login grup kita login sebagai admin nah, kita... ini tembus. alhamdulillah yang ya. sekarang oh, okay. sudah oh, punya sekolah Ayo. Ayo, sekali. <tell> bum, bum, bum, bum. Pokoknya, terima kasih lah buat support dan dukungannya. Ini untuk versi gratis ya. Ini udah saya hosting. Untuk versi premiumnya, bisa kunjungi eh, exam premium, .id atau melalui saya ya silahkan dicek di deskripsi video kita mudah kita bongkar isi dari aplikasi smart school ini kupas tuntas menil oke okay. nah ini cukup keren lah ini ada mobil ini tinggal di edit edit ini data siswa yang sesuai data sekolah kalau tidak boleh luas oh. kan? Kelihatan wangi ini, ini bisa ganti logo di jalan alamat, dan silakan disesuaikan nanti. Kalau misalkan kalian yang mau install tapi nggak tahu ini isinya apa, ini saya perlihatkan nya, Ini multi user login, okay. nah, ada bagian admin, ada kita. ada master data data guru data siswa ini tambah data guru eh, masih lebih data siswa bisa import ini semua siswa bisa dari di ekspor template buat upload masal ini buat menghapus semua siswa cukup hari ini cukup releh, tapi ini walaupun oh, oh gratis ya yeah. Keren. Ada buku induk kita. Wow, ada absensi atau presensi kehadiran guru kehadiran siswa ini mereka harus login ya tung export ada era Bisa dikembangin sesuai kebutuhan. Dai, nilai. full pintu dari aplikasi ujian premium ini silahkan dicek di deskripsi aja aplikasi pembelajaran cbt, e-learning perusahaan manajemen bk ppdb oh, ini. ini landing page nya ya. Ini itu saja yang bisa saya share di kesempatan kali ini jangan lupa terus support nantikan melalui uh, search, search yeah. lainnya yang saya berikan biar saya semangat semoga bisa bermanfaat kalau ada yang request request di siap tempur lagi jawab so, komentar uh, di share cukup sekian informasi yang bisa dibagiin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh